Ketika kalau dia boleh berdiri, maka dia berdiri lah. Maknanya berdiri tu tak jadi masalah, berdiri. Kalau dia boleh rukuk, dia rukuk. So, yang hmm. dia tak boleh misalnya kalau sujud, sujud. lah ke sujud tadi. Maka hmm. daripada rukuk, dia bangun ikhtidal seperti biasa. Bila dia nak sujud tu, dia duduk. Dia duduk hmm. di kerusi tadi. Okay, that's one. Ada orang mungkin rukuk pun tak boleh. Maka lepas dia berdiri tu, sebelum dia rukuk tu, kerana nanti pinggang dia sakit ke apa, dan dia terus hmm. apa ni duduk di kerusi itu dan rukuk. Jadi rukuk ni akan... Bandkan badan sikit okay. hmm. Kemudian dia berdiri balik Untuk dia iktidal Kemudian dia duduk balik di kerusi tadi Dan dia dia band lebih banyak Daripada dia band ketika rukuk Okay jadi dia solat kan Seperti biasa Allah Dia tengah berdiri ni solat ha, Jadi kemudian kita tengok apa yang dia tak boleh buat ni ha. Eh lama tu dia solat diri ha, Okay So dia boleh rukuk Okay dia rukuk dulu Rukul. kemudian dia yang itidah al Allah liman hamidah ok, sekarang dia nak duduk ni, nak sujud ni dia akan duduk dulu, ha, dia tarik dia duduk. Ah dan dia sujud ke bawah, ha, dia dia tundukkan badan dia ke duduk antara dua sujud ok, kemudian sujud balik ok, dan dia duduk, berehat sebelum diri baru dia diri semula, ha, ok